merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Bengkulu, telah menetapkan untuk periode 2 Juli tahun 2022, harga sawit umur 10-20 tahun menjadi Rp1.158,56 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Bengkulu berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, sawit umur 3 tahun 868,31 rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun 958,24 rupiah per kilo, sawit umur 5 tahun 994,40 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 1030,56 rupiah per kilo, Sawit umur 7 tahun 1069,12 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 1102,15 rupiah per kilo. Sawit umur 9 tahun 1131,65 rupiah per kilo, sawit umur 10-20 tahun 1158,56 rupiah per kilo mana untuk harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp6.112 per kilo dan kernel Rp3.275 per kilo, serta indeks K74,23%, sekian harga sawit untuk tanggal 16 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.